serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini tentunya kita flashback dulu nih persahabat ya dengan momen spesial cute dari Lesti dan Rizky Bilar Papa B, Bunda L memang selalu bikin bahagia banyak orang, terutama dengan kekiutan keromantisannya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga bersabat ya, banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Al-Khalifi Fakih mengatakan, Pagi juga bunda, semoga hari ini lebih baik dari kemarin Sehat-sehat semuanya, amin Dan semoga banyak vitamin dari idola kesayangan kita, amin Masya Allah banget ya, doakan terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian di disimak juga nih ada momen spesial ya Bunda Lesti saat tampil di depan pendukung ya Lesti Lovers, Masya Allah Semuanya memang sangat merindukan penampilan Lesti Keciora Doakan saja yang terbaik ya Mudah-mudahan Bunda L bisa kembali tampil di layar kaca Dan memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan segera lagu terbarunya bisa rilis Dan tentunya membuat kita bangga dan kagum dengan sosok Lesti Keciora Kita lihat juga persahabat ya untuk warga Konoha, sebelum nunggu single terbarunya Lesti muncul dan tentunya rilis, kita semua harus streaming terus nih lagu Lesti yang sekali seumur hidup. OTW 50 juta ya bulan ini, bismillah mudah-mudahan lagu sekali seumur hidup bisa tembus di angka 50 juta viewers. Karena untuk sekarang ini sudah 47,3 juta viewers. Semangat, Leslar bangkit, kita kompak dan kita solid untuk mendukung karya-karya Bunda Lesti Keceora dan berikutnya juga ya, persahabat ya kita lihat ada potret fotonya Abang El aduh Masya Allah banget ya makin ganteng makin soleh makin aktif dan makin pintar kita juga merindukan Leslar bisa berangkat umroh bertiga itu yang sangat diharapkan oleh Leslano First. Ya, kita lihat juga banyak doa yang diberikan. Ini langsung doa dari Mekah. Semoga Bilar, Lesti, Muhammad Leslar Al Fatih Bilar diberi kesehatan, kelancaran rezeki, bahagia dunia akhirat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Semoga pernikahan Leslar langgung til jannah. Amin. Mekah, Desember 2022. Masya Allah, ini kita wajib aminkan, ini doa baik langsung dari rumah Allah Mudah-mudahan persahabatnya, niat baik yang tentunya direncanakan oleh leslar pun Tentunya bisa terwujud, bisa terlaksanakan dengan lancar, dengan tentunya dipermudah jalannya oleh Allah Amin, Ya Rabbal Alamin dan kita lihat juga persahabat ya selanjutnya ada live Instagram dari Papa Daniel yang lagi karaokean nih persahabat ya masya Allah pop dance memang selalu saja bisa menghibur warga konoha dengan suara emasnya persahabat masya Allah namun di live nya pop dance ini memang banyak sekali komentar yang beragam dari komentar negatif komentar positif Tentunya komentar negatif memang ada aja orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu mencari celah kesalahan dari keluarganya Bilar. Ada juga informasi, pro ya, mengenai Leslar yang akan berangkat ke Qatar. Tanggal 16 Desember katanya, pro ya, benar atau tidaknya, ini kita tentunya menunggu informasi langsung ya dari idola kesayangan kita. Kabarnya... Leslar berangkat ke Qatar, setelah ke Qatar langsung berangkat umroh. Dan tentunya, para sahabat, ya info itu didapatkan katanya langsung dari Marwa FC. Doakan terbaik saja, apapun niat dan apapun yang dilakukan, apapun yang direncanakan oleh idola kesayangan mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Amin. Kita masih menunggu cuhdukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Lesti dan Pilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi menjelang siang. Hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.